inilah guys resiko pekerja kelapa sawit, kerja ladang dan masuk hutan kalau tidak menemukan ular piton nah, juga ular king cobra sebenarnya ini, ini memang tempat habitat mereka kita ini mungkin sebagai pengganggu saja jadi apa kita yang boleh buat ya main-main sebentar saja lah ini nah, sebentar lagi kita lepaskan kasihan dia, karena dia juga butuh hidup dan dia bu, makan juga ya inilah resikonya ketika kita uh, kerja di kelapa sawit dan hutan mungkin dan banyak lagi saya sudah melihat itu video-video dari uh, penarok hutan itu kan sering menjumpai piton atau ular kobra. Oke lah guys terima kasih yang sudah subscribe yang belum subscribe ditunggu uh, supportnya. Wassalam.